Baik, selamat datang kembali di week ketiga. Uh, kita akan memulai project baru. Tetapi sebelumnya, uh, Anda download dulu beberapa aset yang kita butuhkan. Yang pertama adalah aset stylized grass texture. Anda bisa ketik stylized grass texture, kemudian dipilih yang free asset. Anda tambahkan ini. Kemudian Anda perlu mencari aset uh, dengan nama sci-fi. Sci-fi warrior, oke okay. uh, pastikan free asetnya tercentang juga, nah, anda, anda dapatkan ini Sci-fi warrior PPR HP, nah ini kalian masukkan juga ke uh, account unity anda, oke okay. kalau sudah kita create new project, caranya adalah pilih yang 3D kali ini, yang kemarin 2D sekarang 2D 2 d sekarang kita pilih 3D, kita kasih nama Week tiga, anda boleh kasih prefix NRP atau infix NRP. Di sini saya kasih nama week, di, week 3 demo. Oke, okay. kita klik create. Nah, ini ya, tunggu beberapa saat sehingga loadingnya atau pembuatan project selesai dibuat. Oke, okay, projectnya telah uh, selesai di build, dibuat ya. Nah sekarang yang kita lakukan seperti biasa adalah menambahkan beberapa Package yang penting sekali uh, untuk pembuatan atau untuk mendevelop uh, mobile game ya, pertama-tama kita enable dulu, uh, Anda klik ini ya, control di sini, advance, kemudian enable preview Packages tutup lagi, nah di sini kita ganti Unity Registry, Anda tambahkan device simulator, oke okay ya, kita install, tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai, Oke, okay, selanjutnya setelah device simulatornya terinstall, terpasang kita tambahkan juga input system ya. Input system install, tunggu beberapa saat hingga proses selesai dan Anda diminta untuk melakukan restart untuk mengganti input system yang lama dengan yang baru. Klik yes di sini, tunggu beberapa saat. Agar uh, unity mengganti old input system dengan input system yang baru, ya. Dan ini menyebabkan unity Anda akan uh, direload ulang. Baik, kemudian uh, kita masuk ke window general, uh, hidupkan device simulator. Seperti yang ada di sini, kita rotate uh, device-nya. Mungkin ya, biarin apple atau anda mau ganti yang lain, silakan. Kita uh, touch sebagai tab di sini, tapi saya lebih suka uh, memasangnya berdampingan uh, dengan uh, uh, dengan window terpisah seperti ini ya, supaya kita lihat jelas. Oke, okay. kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah mengenablekan um, touch, mensimulasikan touch dan mouse click, itu seperti satu kesatuan. Jadi Anda masuk analisis input debugger, kemudian pada bagian options Anda klik. Simulate touch input from mouse or artinya uh, Klik mouse kita dianggap juga se uh, sebagai touch input ya, ketika kita mengklik di, di, di layar ini. Oke, okay. oke okay. selanjutnya kita perlu sebuah plane, sebuah tanah gitu ya. Jadi lantai atau tanah, kita klik kanan di Hierarchy, uh, Create um, 3D Object. Anda pilih plane di sini, beri nama Ground atau floor atau apapun ya kemudian kita akan um, men -kan, ya yang pastikan posisinya Anda sudah reset atau di 0,0,0 kita skillkan X nya 10, Z nya 10 ya saya rasa cukup besar um, kemudian um, kita akan kasih material ya jadi supaya kelihatan uh, tidak putih seperti ini untuk itu kita perlu menambahkan material Anda klik window package manager Kemudian di sini di bagian ini anda klik My Asset ya pastikan anda sudah mendownload atau mengadd to chart aset-aset um, di awal yang tadi saya sebutkan kita akan memasang style, style stylized grass texture oke okay. ini anda klik kemudian import ya import dulu nah saya tutup di sini kita lihat ada material yang siap pakai, ya jadi materialnya sudah ready tinggal kita pasang ke ground, oke okay. kita akan aplikasikan material ini ke plane, ke ground kita pertama anda klik groundnya dulu kemudian anda lihat di bagian materials di sini kita lakukan drag and drop stylized grass uh, material masukkan ke sini dan kita akan lihat uh, ini ya, apa namanya Materialnya di apply ke ground ya. kemudian kita double klik material stainless grade ini. Kita akan lakukan tiling agar rumputnya mengecil. Anda ganti menjadi 40x-nya dan Y-nya 40 ya sehingga ground uh, material rumputnya mengecil. Oke, okay. langkah berikutnya kita akan menambahkan karakter di atas ground plane ini karakter yang kita sudah download tadi adalah sci-fi warrior ya jadi anda kembali ke package manager anda cari sci-fi warrior ppr HP polyart anda import atau download kalau tidak ada import di sini biasanya download di import aja semua Jika sudah selesai import, kita bisa melihat mat, uh, komponen yang atau package aset yang kita download sudah ada di dalam aset folder kita. Di sini ada prefabs yang penting. Ada tiga pilihan ya. Anda mau pakai yang uh, karakter prefab yang original, atau yang BPR, atau yang Polyart. Di sini kita akan pakai. Coba pakai yang ini, yang original ya. Jadi kalian tinggal drag and drop ke layar kemudian pastikan uh, posisinya direset ke no0 uh, posisinya ya seperti ini kemudian uh, kita beri nama dulu ya jadi kita kasih nama misalkan uh, warrior oke okay. lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menambahkan uh, box collider box collider ya box collider um, hati-hati dengan size boxnya. Jadi sini anda harus rubah uh, dulu ya. Jadi anda klik di uh, center y-nya, oke? Okay. Anda ubah posisi boxnya agar berada di atas ground dan mungkin uh, tidak, tidak uh, kurang tinggi ya, kurang kurang panjang ya, agar menutupi model objeknya. Jadi kita yang bisa kita lakukan di sini adalah uh, memanjangkan, meng-scale y-nya seperti ini, man teman, -teman. Yep. Oke. Okay. Nah, dan kita atur lagi agar boxnya pas. Oke. Okay. Seperti ini. Nah, oke. Okay. Jadi um, lebih natural, lebih real ketika uh, apa namanya bersentuhan ber, uh, dengan Objek lain, selain box collider, kita membutuhkan rigid body. Teman-teman, rigid body oke, okay, kita masukkan aja Rigid body, saya biarkan settingannya seperti ini. Uh, mungkin kita coba play dulu, ya. Kita coba play dulu hasilnya, oke. Okay. Nah, seperti ini, um, aset ini memiliki animator bawaan, jadi. Um, sudah ada animatornya sehingga yang kita memudahkan kita langsung pakai dan um, kita bisa edit sedikit animatornya agar kita bisa menggunakan animasi yang kita butuhkan saja. Oke, okay. langkah selanjutnya adalah kita mengatur angle kamera, teman, teman ya. Jadi <coughs> saya double klik main kamera dan anda lihat uh, kameranya di sana. Kita jauhin sedikit. Kita akan naikkan kameranya ke atas, ya ke atas secara aksis y ya menurut aksis y nya kemudian kita rotate agar kameranya menoleh ke bawah ya seperti ini kita mungkin perlu majukan kemudian mungkin kita perlu geser lagi ke atas seperti ini ya teman-teman nah, oke okay, kita rotate sedikit nah uh, mungkin dibuat seperti ini ya, agar e, robotnya terlihat di tengah dan pandangannya menjadi miring ke bawah ya, untuk melihat area yang lebih luas. Oke, Anda buat seperti ini dulu. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke video berikutnya, yakni e, kita mulai mencoba input sistem yang baru untuk touch control.